Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Yang akan kita bicarakan kali ini adalah Persoalan ujian atau cobaan Berupa sakit dari Allah subhanahu wa ta'ala Saudara Akhir-akhir ini Sekitar satu bulan ke belakang Wabah sedang Gencar-gencarnya melanda kita Dimana kalau yang saya lihat Di lingkungan sekitar juga Banyak sekali orang yang sakit Bahkan banyak sekali orang yang wafat yang meninggal dunia. Apakah itu disebabkan oleh virus yang selama ini melanda, yaitu COVID-19, ataupun yang lainnya? Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal selain karena COVID, atau penyakit yang lainnya. Pernah di lingkungan saya, dalam satu hari sampai ada empat orang yang meninggal. Mungkin di lingkungan Anda juga sama. Ini menandakan bahwasanya sangat banyak sekali saat ini orang-orang yang meninggal dunia semua kejadian itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu sehat ataupun sakit itu adalah dari Allah datangnya dan itu merupakan takdir kadang kita suka menyebut bahwasanya mati itu atau sakit itu adalah takdir buruk padahal semua datang dari Allah yang datang dari Allah tidak ada takdir yang buruk kita juga sering menyebut bahwasanya miskin itu adalah takdir buruk sementara kaya takdir baik padahal semua takdir datangnya dari Allah baik kaya ataupun miskin itu dari Allah dan semua juga adalah takdir baik cuman kita sering menyebut bahwa miskin adalah takdir buruk kemudian sakit dan mati juga takdir buruk karena apa kita menyebut takdir buruk? karena takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita inginkan adalah takdir sehat yang kita inginkan adalah takdir kaya sementara kenyataan membuat kita sakit padahal itu masih takdir bagus juga cuman kita terkadang tidak menerima itu karena tidak sesuai dengan keinginan kita nah sekarang saudara sekalian terlepas dari hal itu Sering orang menyebut bahwasannya wabah COVID-19 ini adalah takdir buruk. Sehingga orang banyak yang menginginkan cepat-cepat sirna, cepat-cepat hilang ini wabah. Kan seperti itu. Padahal bahwasanya wabah ini datangnya dari Allah. Bisa jadi ini justru takdir baik. Cuman wabah ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti tadi, sakit sakit itu adalah takdir bagus misalkan, tetapi karena kita tidak menginginkan itu, kita sering menyebut itu takdir buruk, begitu juga wabah covid-19 saat ini bisa saja ini takdir bagus untuk kita, cuman karena tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sering menyebut itu takdir buruk, nah sekarang apa yang mesti kita lakukan yang mesti kita lakukan adalah yang pertama sesuai dengan yang Allah perintahkan bahwa kita yaitu harus berusaha untuk sehat Kita harus berusaha untuk menghindari bahaya Al Karena Allah memerintahkan seperti itu maka kita jaga Kita semata-mata melakukan pencegahan terhadap Covid misalkan Kita melakukan upaya berobat karena Covid Itu karena Allah perintahkan Jadi usahakan saja, bahwa, niatkan saja bahwa itu adalah perintah dari Allah Yang kita kalau melaksanakannya maka kita akan mendapat pahala karena kalau kita niat tidak karena Allah Nanti kita akan mengklaim Bahwa apa yang kita lakukan itu yang menyebabkan kita terhindar dari covid misalnya Padahal kita terhindar dari covid Itu adalah takdir Allah Nah jadi sekarang yang mesti kita lakukan adalah Berupaya untuk mencegah Berusaha menjaga kesehatan Sesuai dengan kemampuan maksimal kita Nah setelah itu kita serahkan kepada Allah karena jika kita sudah berusaha, kita tetap terkena juga. Lain lagi persoalannya, kita sabar di situ. Apabila kita usaha sudah untuk menghindari itu, kemudian kita masih terkena juga, apalagi sampai wafatnya, kalau kita sudah niatnya adalah berusaha itu karena Allah. Kemudian juga kita sabar ketika menjalaninya, niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apabila kita tidak kena dengan usaha yang kita lakukan, berarti Allah memberikan takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mesti bersyukur karena syarat hidup itu adalah dua: kita bersyukur tatkala mendapatkan takdir yang sesuai dengan keinginan kita, dan yang kedua, kita sabar tatkala kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Syukur dan sabar itu dua kunci kehidupan di dunia begitu juga dalam hal Covid ini kita diperintahkan untuk berusaha menjauhi kita untuk berusaha berobat laksanakan saja itu karena itu perintah dari Allah kena juga misalkan kita sabar di situ walaupun kita wafat kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala demikian terima kasih semoga bermanfaat wabillahalim biswasab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh